Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Untuk semua yang ada di buka bumi Oke guys, kembali lagi bersama saya Mas El <laughs> Kembali lagi bersama saya dengan Mas El Di El Gaming Channel hari ini kita akan melanjutkan Far Cry 5 Kita hari ini kayaknya akan dijemput lagi guys Sama si John Sid. Kita lihat Kita dijemput terpakai apa? -apa? kalau pakai helikopter apa-apa ya biasanya memakai mobil ini guys mobil aku tuh yang ada machine gunnya itu di belakang soalnya kemarin udah merah-merah ya -merah. guys langsung aja kita lihat Tuh guys sudah mentok tuh merah-merah tuh Bunyinya guys Bunyinya guys Coba dikencengin Wow Pasti ada mau bilang jemput nih godahal iyo sweet belum ada yang nyebut ya now. It. megang apa lo jess kayak megang senjata padahal kagak ada Damn, kita kemana guys ini nih roadblock kali misi lagi bisa kali ya sebelum dijemput turun up huh? naik juga high uh. red let's go let's go masih ada misi sekali bisa Gue bisa terbang kembali ke ya. dua guys Ini berapa? 400. Oke, okay. dekat yang ini. Ini hmm. ini dia nih. Panggilannya si atau nama Panggilannya si Josh. John Sheet. Harus semua diangkut Baiklah, wah, dia gak jalan kok. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, Mogok umum pesawat Ih guys. Kemana dia mau bisa bertunuh dulu gak ya <laughs> ah itu dia iya lebih jauh, lebih baik jauh deh lo oh, nice dapat yuhuuu gua bisa ngebom gak sih wah bisa guys wah bomber nih guys let's go let's go let's go yang ini kita bomber aja nih bomber puny jet ship, guys oke okay. tes wow bunyinya doang suaranya yang oh itu gambar enggak ada daya radio hmm. oke okay. kita pelanin guys pesawatnya guys Hai panin dulu pelanin dua pelanin dua Uhu, bisa lah, bisa lah. Mana lihat-lihat? Uh, kena tuh guys, kayaknya guys, kayaknya. Doom right. uh. Doom like nice. Let's go. Oh. Ini menan ini 2000, ini ribu, Alright. Next nice these huh? Ya. Yeah. <sukain> Hai, kok di tau ikutan si jess you ready you're ready you're ready, you're ready oh gua pesawat gua udah ngebul nih kayaknya harus harus ini nih guys harus one shoot one kill 300 400 eh 300 kok oh, ada terdeket sih 200 dong oke okay, uluin uh, pesawat rintun juga nih guys Helikopter bukan sih? Iya, helikopter, guys. tuh? Belum jatuh ya That's Yes Be careful. Wah musiknya berubah guys Woo Wah, di perang kita jadi top gun guys Top gun guys oh, Mana mana Jangan sampai dia di belakang gua. Yeah.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 Ah, huh? masih ada lagi. Nice. <laughs> oh, <laughs> good, good good good good good <laughs> good. Oh, And seru juga guys, seru guys para-para-para-para. Good boy guys, kapal gua. Carmine unlock in hangars. All right, good. Very good, very good. Yeah. Uh. aman guys aman <tip> <tip> buka paras itu ke bawah perang di bawah guys perang itu tadi guys maaf gue pikir tadi gue udah kebuka parasutnya Rasuhteng <tell> atau <tell> nya. Gue dari atas tadi. Udah tahu di pesawat dari atas. Eh ya benar sih. Guys, penjemputan di mana nih penjemputan? siap-siap dijemput aja nih face jam hmm. ini ada apaan ada beruang American black bear hmm. Oke okay. kemudian ada dog. Oke okay. dengan membaca rambu-rambu kita bisa tahu ada apa sih Oke okay. Hmm. Bukan, helio heli Eh, ada lidai, ada lidah. kita belum dijemput, nih, ya, guys. atau kita harus ke satu tempat untuk mengakhiri misinya. Bukan. Bukan. Ini masih ada satu lagi misi di sini nih. Eh, di mana deh? Di sini nih. Oh, ini dia. Kita harus ke sini, guys. Di Antonemen sampai ke full end its a shit town, but it's our town. aja just Jangan-jangan kita harus sini, guys. Ah, Mau... Gak gua... Nah... Mimisan kan tuh. Wah... Lagi diapain tuh? Lagi di tato. Hmm. <laughs> Bukan harus gue duluan. Pas banget ya misi terakhir, eh terakhir. Dia ada di gereja, guys. Dia bisa masuk ke situ laut mana gak ada yang tahu. Perfect. <laughs> wah si Joseph itu tuh. Kayaknya cewek nggak dibuka bajunya alat Aduh <tongan> <tongan> <tongan> Sengaja dia sengaja Buat diganti nah. Let's try that again. <laughs> Kita siap-siap nih guys. Uh, ternyata gua melorot. Apa gua harus buka baju juga yeah, nih make... <laughs> uh, <fuck. laughs> nah. <laughs> guys? Yang mereka. For Kita lihat guys. siapa yang guys read ayo thinking of yourself. <coughs> Kim. Oh. Ayu, ya apa itu nih <coughs> guys jangan ditonton guys ngeri ini guys udah sensor sensor sensor dada kita guys dan sekarang giliran kita Sekarang giliran kita red marahan Ber. nafsu yes Yes nih buka Yes. eh buka koper buka koper. sih, sih, sih, sih, sih, yes sih, sih, Yes jangan. sih, sih, sih, maaf, maaf. Yeah lama ya yes, yes yes yes yes wah nggak kena lagi wah kena dikit uh uh uh uh iya uh. yeah, kena kupingnya tadi ya Eh. Hey. ada orang ini. Ayo cepet! Eh, gua udah di dalam kodok, lu yang masih di luar. Nah, tuh baru nyala. situ yang telat juga. Lusku, lusku, lusku. Gasud, gasud, gasud dari mana tuh? Gitu. Tenang, tenang, tenang Jatuh, jatuh Mana sih? dia off those gila I've pesawatnya? What the heck? Gila Halo. loh aku juga tuh. Oh, meledak nice. Nice. Yes, yes, yes. Tuh yes, yes. Yes, yes, tuh, yes. Boiar, boiar. Oh, si John naik pesawat. Anu, oh, no no no no no no no. Oh shoot. <laughs> yes. Kenapa harus nembakin pesawatnya si John? Kayaknya kejar-kejaran lagi di pesawat nih guys. Yah dari bawah lagi. Oh, driver gua mana? Hai, oh, driver gua mana ini, gua hai, bisa turun oh dia baru datang nih jalan, gua tembak juga nih kocak teslu eh, ini bukan ini temen gue ya bukan ternyata saudara-saudara Wo ngajol. ngajol. Siap. Siap, siap, siap. Target acquired. Jatuh, jatuh, jatuh, jatuh, jatuh, jatuh. Yes, jatuh. Jatuh, jatuh, jatuh. Berapa nice. tiga ya pesawatnya tadi? mana lagi guys aman aman guys ini bata dulu yang bikin ini oh lo kabur dia lagi guys dia harus kejar dia naik pesawat ini. Woo, no no no no. Ya ya ya tunggu, gua lagi naik pesawatnya. Ah! Oh, <laughs> tempur lagi oh tidur tidur Pelurunya uh, 2 guys the dog fighter bomber q oh masih bisa bomber q guys roket nah nice nih ada roket guys beli kanan guys jangan jangan tembak sekarang masih jauh kok aneh sih Kok bisa nembak ngetak mundur dia <SILENCIO> Kok dia bisa mundur oh, gimana ceritanya itu Gimana ceritanya guys dia pesawatnya lagi masih gugul loh dia kenapa <sukur> I kenal lo gua nggak bakal gua putar mod pesawat lo Oh no, no. Hmm, lo Uh Oh no, oh no Oh no Anjay Oh no Mati loh Oh no, oh no Bikit lagi guys gere gere gere gere Gitu nah, tuh. Aduh. Just jangan jangan pakai aja nak, nak, nak, nak, Ah, oh Yes. Yes. Yes. Yes. Kejar, kejar, kejar, kejar, kejar Yes Bye We had a plan. Oh, yeah. You don't understand. You, you don't, don't believe. believe. You don't care! <laughs> May God have mercy on your soul. Alright guys, we got one down Lieutenant down Good job Let's complete quality of mercy Oh guys setelah kita menyelamatkan oh, kita-kita mengalahkan si joshet guys ternyata kita punya misi terakhir guys misi pembebasan ini Oh uh, uh, isi Hudson ada di sini ya guys ya Oh uh, deket guys ternyata guys Oke, okay. okay. okay. untuk misi berikutnya, kita akan lanjut di episode berikutnya, guys. Jangan lupa, bisa, eh, kok di belakang? <laughs> Jangan lupa, bisa, sudah like, dan komen ya, guys. Dan aktifin loncengnya, supaya nanti ketika misi penyelamatan ini mulai, kalian akan tahu. Oke, okay, guys. Bye-bye. See you on the next chapter of parkry V. Uh, penyelamatan the quality of mercy uh, membebaskan orang-orang oke okay, guys sampai jumpa di next episode bye bunyinya kelasan gimana nih let's go Nice one shot to kill. One shot to kill. Bye bye.